guys kita lanjut perjalanan guys malah kasih sini apak capek juga ya dong dan lah, apa apa lagi dia I don't know what that means. ahAy mihapala da ba nga ba dote utaba inyo may mo may mong organizational Jadi lagi Ini rokok kan. Ini partisipasi dengan piro. Hai, beres, beres. Kita lebih hati, oh, Oke hey guys, kita Aduh, Aduh. Aduh.